taka aku akan kasih tahu ke teman-teman waktu berangkat sekolah, peta ini kayaknya itu peta data karun, deh. Gimana kalau kita cari? Iya iya, aku setuju. Wah, kayaknya asik tuh. Allah cuma kayak gitu, kalian cuma peta mainan, deh. Masa zaman modern kayak gini nyari harta karun? Mau aja kalian semua dibohongin, itu kan cuma palsu. Siapa tahu itu beneran bisa mengubah nasib. GL enaknya juga di rumah bisa makan tahu getrot bisa tidur bisa nonton TV tapi aku juga penasaran deh sama peta itu kayaknya udah tua banget kalian ngapain sih terus sal nyari bang-bang waktu -bang -bang aja pendek ini aja yang mau ikut dia ya ikut kalau yang gak mau itu, kita juga gak ya udah kalau gitu siapa yang mau ikut cari harta karun di dalam peta ini aku aku juga, aku dong, juga Mau ikut aku ikut dong, aku, aku aku dong, doang, aku ikut aku aku ikut dobar. aku ikut dobar. aku ikut doang, aku ikut dobar. aku ikut dong aku ikut doang, aku ikut aku ikut Terus kumpulnya Kayaknya aku ikut doang, aku aku ikut doang, aku ikut doang, aku ikut doang, aku ikut doang, aku ikut doang, aja ikut besok aku kan ikut besok aku ikut doang, kita ikut doang, aku ikut doang, aku ikut doang, aku ikut doang, Jangan lupa bawa perlengkapan kalian, dan kumpul di tempat yang sudah ditentuin tadi. Teluk. ya aku terlambat kok baru datang sih Ra <tapah> ya udah langsung ke bengajar ini ya aku jelasin kita kan dari sini terus ke arah utara ke persimpangan belok kanan Oh, sih? emang aku telat ya, gak tau telat pakai nanya lagi, Janjian jam berapa, datangnya jam berapa? kan cuma telat satu jam. telu ah cuma telu telu udah udah gak usah berantem, wes ayo kita berangkat saja, emangnya kita mau berangkat kemana? itu lo mandiin kebo gak takut kan kebo bisa mandi sendiri udah udah kalian tuh nggak penting deh mending kita berangkat sekarang aja ya udahlah teman-teman daripada pasca keburu siang ayo kita berangkat ya udah ayo ayo warangan macam apa kayak gini mana harta karunnya ah kamu baru perjalanan segini aja sudah nanyain harta karun ih kalian ini gak pernah berubah ya perjalanan kita itu masih panjang mendingan kita hemat tenaga buat perjalanan selanjutnya iya tuh apa yang dibilang Dian itu benar. kita aja belum separuh perjalanan jangan malah berantem aja seharusnya kalian itu mau hemat tenaga walah ya ya maaf kalau gitu teman-teman panas banget nih mending kita istirahat aja dulu anak mama baru jalan sebentar aja udah capek ngeluh panas lah capek lah Panja banget sih eh kamu biasa aja dong kita itu udah jalan setengah jam kamu pikir nggak capek kalian itu bisa diem nggak sih capek tahu dengannya ribut aja terus jadi lupa kan tujuan kita kesini oh iya ya kan tujuanku aku kesini untuk merubah nasib hidupku Gak jelas kamu, Di. Ada-ada-ada ya kalian? Ya udah, lanjut jalan aja yuk. Kita udah jalan sejauh ini kok belum menemu apa-apa sih? Sal. Sal, kamu dengerin gak aku ngomong? Ih nih anak malah selfie-selfie aja. Ya nih Salma cekrek-cekrek mulu, bosen tau ngeliatnya. Biarin orang HP-HPku uh, apa urusannya sama kamu. Dari tadi, kok kita cuma nemu hutan aja sih? Apa enggak ada tanda seperti panah atau sandi, kek? Coba, Far, aku lihat dulu petanya. Gimana, Lip? Kita udah sampai mana sekarang? Sebenarnya kita sudah bener kok. Kita sudah sampai di sini, seharusnya sebentar lagi kita akan menemukan sungai Coba denger deh, itu kayaknya suara air Bet, kamu denger suara air gak? Kamu ngomong apaan sih? Pantas gak dengar kamu kan pakai headset? Gak emang? Oh iya benar. Kayaknya nggak jauh dari sini ada sumber mata air gitu, entah sungai ataupun apa. Mending kita cari suara air itu. Bapak Aduh, tapi itu sakit banget loh, kan? nggak bisa berjalan. Kayaknya Rara nggak bisa nggak perjalanan deh. Terus sekarang gimana? mana? Ya, kami tuh repotin aja di sini itu nggak ada rumah, apalagi rumah sakit. Jangan panik dulu. Lebih baik kita cari jalan, -jalan keluar buat masalah ini. Hmm. Gimana kalau kita cari kayu buat dijadikan tongkat Rara? Hujud bagus nih, terus siapa yang mau cari kayu? Aku sama David. Yuk, Pet, kita nyari kayu. Ayo. Mana Iya, ada kayu. Bukan, perjalanan kita di sini tuh cuma sia-sia. Dari awal, udah banyak masalah. Yakin mengelanjutin dengan kondisi rata-rata ini. Pokoknya sih, cuma dikasih uang. Sabar dong. Sal, kita itu harus bertahan Kita udah jalan sejauh ini. Mana mungkin kita balik lagi? Gak ada gunanya juga, kan? Sebentar lagi kapan par? Gak usah ngasih harapan palsu. Tapi di petanya itu, kita hampir sampai. Gak usah kebanyakan protes deh. Tuh, mulut nggak capek apa kalau nggak niat ikut dari kemarin. Ya udah, nyesel deh aku ngajak kamu film-film selama itu bener ya Far, kalau aku lihat di film-film gitu, mencari harta karun enggak kayak gini, harinya itu ada petunjuk atau arah gitu, atau kata sandi. Ya Far, dari tadi kita nggak enggak nemukanlah, apalagi jalannya kan bercabang cabang, takutnya kita tersesat. Daripada tersesat lebih jauh, mending kita balik ke titik awal aja. Tapi kan itu di film-film, kita ini di dunia nyata, ayolah kita harus tetap senangat, kita hampir sampai kok. Luka itu sakit Gimana nih? Kayaknya kaki kira makin sakit Kalau pas lain jalan, tak takutnya kenapa-napa Alah, cuma lokasi ini aja Nanti paling sembuh sendiri Lagian kita kan udah sampai sini, nanggung ya udahlah daripada kita buang bawa waktu Mendingan kita terus berangkat aja Enggak ah, enggak mau Enggak mau jalan lagi, aku pulang aja Pulang aja sono Sekarang siapa yang mau ikut aku? Pakiku makin sakit, aku ikut pulang aja Ya udah, aku ikut kalian Kasian si Rara Stop, stop, stop Kita udah jalan sejauh ini Tapi kok nggak nemu tanda apa-apa ya Perasaan Zaman sekarang itu Tandanya udah banyak deh, Seperti perempuan lebih banyak daripada laki-laki banyak binatang ajaib di gue serius kita itu udah jalan 7 jam tapi nggak nemu apa-apa kamu tuh gimana sih Di? Bukan ngasih solusi malah bersanda aja. Kita itu juga capek tahu. Sorry guys. gak usah repot-repot. Kalau capek tidur aja di sini. Kalau gue sih ogah oh, tidur di sini. Udah deh, kita lanjutin perjalanan aja. Emangnya ini jalan yang tadi ya? Iya ya jalannya kok kayaknya beda. Coba kita jalan ke sana dulu. Ya tadi kita gak lewat sini. Terus gimana? Cara-cara kota itu malah kita. Kalau kayak gini gimana kita pulang? Eh benar deh. Kalian adalah sesuatu enggak Isti, kamu jangan aku takutin dong kayak aja suara orang Sekar, coba aku lihat Di situ ada kafe kakek. Gimana kalau kita tanya aja ke dia Assalamualaikum kek, mau nungkang tanya <Somstik> Ketemu kalian lagi Alah males banget pakai ketemu kamu lagi Ih gila Masa tadi aku ketemu sama kakak-kakak yang mukanya serem banget kayak Anggi Tapi masih ganteng kue kan Ikan tetangga juga kue Idih, najis kalian berdua Eh itu simbol apa ya Kayaknya sama yang ada di peta Oh iya bener Kar Kayaknya tempatnya gak jauh dari sini deh Gimana kalau kita berangkatnya bareng-bareng aja Siapa tahu, ntar kita nemu jalan buat pulang. Iya, aku setuju. Mending gitu. Ya, udah, lanjut jalan aja yuk. Ya benar Di petanya kan ada gambar bukit Terus tanda ini juga ada di dekat bukit Coba kita naik ke atas sana Kan di peta tanda silangnya ada di puncaknya Itu kayak ada tandanya deh. Wah, iya, eh, itu kayak kota harta karun. Coba kita buka dulu. Harta paling berharga adalah persatuan. Misi kita selesai, teman-teman. Selesai apanya? Far, kita jauh-jauh ke sini, gak dapat apa-apa, cuma dapat bendera sama gulungan kain buluk ini. Aku sekarang ngerti maksud dari petualangan kita ini Petualangan kita mengajarkan arti persatuan yang sebenarnya Bukan Indonesia namanya jika tanpa perbedaan Perbedaan inilah yang menjadikan negeri kita kaya Namun, hal itu layaknya dua sisi mata uang yang berbeda Perbedaan ini dapat menghancurkan negeri ini Tetapi yakinlah, tidak ada senjata yang lebih tajam dan lebih sempurna selain persatuan Karena, harta yang paling berharga adalah persatuan